Ya tilahullu fala mudillalah. Wa may yudlilhu fala Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad ammat. Fa inna ahsanal hadis kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa umur muhtasatuhah Wa kula muhtasatin ah. Wa dholala. Ikhwan fidin rahimahullah Kita lanjutkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nomor urut dalam kitab saya hadis nomor delapan dan panjenengan buku ini sembilan nomor delapan karena ada perbedaan nomor urut itu dalam kitab-kitab itu disebutkan ada yang dua hadis jadi satu nomor Tenggene Kulong, kulong ini, urutnya nomor delapan Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah qala berkata qala Rasulullah SAW alaihi wasallam tuhuru inai ahatikum sucinya wadah di antara salah satu kalian bersihnya wajah sucinya wajah oh, wadah ya. bukan wajah wadah kalau tohu kemarin tohuru, inalma, uh, hia, tohuru, mahu, bukan tuh, tapi toh. Kalau toh itu penyuci, pembersih, alat yang digunakan untuk membersihkan, untuk mensucikan. Kalau sini kebersihan, sucinya wadah salah satu kalian. Ida wala al alkalbu apabila anjing itu menjilat. Walago itu menjilat-jilat Minum dengan lidah Jadi ini dilakukan oleh anjing Atau binatang-binatang selain anjing Kalau minum itu pakai lidah Dan Pembicaraannya masalah anjing yang menjilat pada wadah Ayah silahu supaya dia membasuhnya sabah amarratin tujuh kali jadi dibasuh dengan air tujuh kali awla ulah hunna pitturobi ula permulaannya permulaan dari tujuh kali tadi itu bittu dengan tanah atau debu akhroh jauh muslim wa lafdillah di dalam lafat padanya lafat padanya itu lafat dalam riwayat imam muslim itu ada tambahan isi hati itu fal hendaklah dia itu mengusap-ngusapnya, menggosok-gosoknya Walid Tirmili dan pada lafat Imam Tirmili ada tambahan jadi paling akhirnya atau paling permulaannya di bagian akhirnya itu dengan debu atau tanah atau di permulaannya di awalnya sebelum pembasuan dengan air Di dalam hati sini kita dapati banyak pelajaran Pelajaran diantaranya yang pertama adalah Najah Satul Kalep menunjukkan bahwa anjing itu najis menurut ulama anjing itu najis jami jami'i a'ja'i badnihi demikian juga jami'u a'ja'za'i badnihi semua bagian-bagian dari badannya anjing menurut ulama itu Najasatun, Najis Jadi semua yang terkait, semua yang berhubungan dengan anjing Semuanya itu dihukumi Najis Walaupun secara khusus di dalam hadis ini yang disebut adalah liurnya Jilatannya Lidahnya itu menjilat sesuatu Nah dari cilatannya itu keluar air liurnya. Ini itu dipandang najis kalau menurut para kiai, para ustadz, para mubalek. Menurut Kitab Taafikah ini najisnya ini berat. Ini namanya najis mugolado. Najis itu ada pembagian-pembagiannya. Ada najis mukhofafah yang kita pelajari dulu. Kemudian ada najis. Mutawasito kemudian ada najis, mugolado. Kalau di dalam hadis ini tidak ada penyebutan belum kita belum saya temukan, ini najisnya, ini najisnya ini belum. Nah, kita hanya dapati keterangan perkara itu harus diperbuat, ya kita lakukan saja. Perkara itu najisnya mukhafafa atau mutawasito atau mugolado. Kalau Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam menerangkan, mengingatkan, memerintahkan, melarang, nah kita ikuti saja. Seperti nanti akan kita temukan, kalau nurut sebagian guru-guru kita itu, oh ini najisnya mukhofafa, oh ini najisnya mutawasito, ini najisnya mugholado, seperti air kencing bayi yang belum kena susu misalnya. Nah, air kencingnya laki-laki dan perempuan dibedakan seperti itu. Nah, kalau kita ada hadis, ada keterangan dari Nabi SAW, itu penjelasan perintah ataupun larangan, lebih selamat kita tinggalkan, lebih selamat kita terapkan, kita amalkan dari al-awamir wa nawahinya Nabi SAW. Nah, menurut para ulama, menurut sebagian ulama, najisnya di sini adalah Najah Satun Mubuladoh. Ya, Aghlaudun Najasad, najat, Najis Mughal Allah itu Najis yang paling beratnya Najis-Najis Karena model pembersihannya, model pem pensuciannya itu berbeda dengan Najis-Najis uh, yang lain Kalau Najis-Najis yang cukup dikasih air atau dicuci, beres Seperti kalau orang kencing di masjid, nah, cukup disiram dengan air, itu sudah bersih disiram dengan air tanpa dipel itu, itu sudah bersih kalau syaratnya kalau masjidnya tidak seperti ini masjidnya itu berupa tanah nanten kalau berupa tanah ada orang kencing di pojok masjid cukup disiram dengan air sudah suci bersih bisa digunakan tempat beribadah tapi kalau tempat seperti ini ya harus dipel nanten dibersihkan sampai baunya hilang warnanya juga hilang jadi kalau wadah itu dijilat uli, dijilat oleh anjing. alijah Maka tidak cukup cara pembersihannya itu cukup dibersihkan tidak cukup. Jadi tidak cukup memperlakukan apa namanya eh, dari hasil jilatannya itu. Dengan air diusek-usek atau dibersihkan, diginikan supaya hilang misalnya tidak cukup. Tetapi dia harus disiram dengan air, kemudian dicuci, dibersihkan dengan air sebanyak tujuh kali, sebanyak tujuh kali. nabi ya, Yang salah satu dari tujuh itu adalah dengan tanah. Jadi tujuh kali itu yang pertama kalinya itu dengan tanah atau kalau di dalam riwayat Imam Tirmidzi tadi kita dapati di paling akhirnya dengan tanah atau debu. Lah model pembersihan, model pensuciannya atau menghilangkan najisnya kok demikian tuh bagaimana? Kok ada pencucian, pembasuhan, pembersihan tujuh kali, pertama dengan tanah atau dengan ya dengan tanah di awalnya atau di akhirnya. Nah, yang diperintah atau diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita kerjakan. Pertama, ini berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini kebenarannya. Modelnya kok tujuh kali, kok tidak tidak kali atau delapan kali atau sepuluh kali atau sekian puluh kali. Tidak tidak demikian pertama kita dapat dapati keterangan itu dari Nabi, beritanya kewajiban kita adalah yakin bener yang datang dari Nabi yang diomongkan oleh Nabi SAW itu adalah wahyu wa ma wahyu yuha yang diomongkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berdasarkan hawa-hawa nafsu. sehingga kewajiban pertama bagi kita orang yang beriman ketika kita mendengar ketika kita mendapati berita dari Nabi adalah sami'na wa nah, itu yang pertama dulu jadi tidak usah berpikir wah ini ini, ini kurang orang sempurna ini ini kurang apa ini, kurang sempurna atau kurang pas ini, ini harus dilengkapi sepuluh misalnya sepuluh kali ini nah tidak demikian kita orang-orang yang beriman karena dinul islam itu berdasarkan wahyu wa nasian Allah itu tidak pernah lupa gitu. ketika menyampaikan ketika memberitahu kepada rasulullah dan rasulullah menyampaikan kepada kita kaum muslimin tidak ada yang terlupakan. Semuanya penuh hikmah, semuanya penuh manfaat. Jadi, kewajiban pokok kita: mendengar dan mentaati, bukan mengedepankan nalar dan logika, bukan karena din itu berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iman, inilah orang-orang yang beriman. Nah kemudian dalam hadis ini juga kita dapati menunjukkan kewajiban mempergunakan debu atau tanah Tidak usah banyak-banyak wahid wahidatan itu aja Satu kali saja Jadi tidak usah dua kali, tiga kali, empat kali Kurang puas ini dia oh, usek-usek Sebagaimana kita wudhu nih Wudhunya minimal satu kali Wudhunya dua kali Boleh tiga kali, tidak boleh lebih daripada tiga kali, termasuk israf kalau kita berbutuh, berkumur, kurang sempurna lima kali kita kumur menghirup air ke hidung gini, lima kali nah, ini namanya israf ini, Rasulullah mengajarkan tiga kali saja ini, tiga kali, demikian juga kita mengusap tangan atau kita mengusap kepala satu kali saja, tidak usah dua kali tidak sempurna, tiga kali misalnya, ini namanya israf israf itu melambaui batas dalam urusan ibadah iba ini. Nah kita tidak dibenarkan demikian menerima din Islam menjalani Islam Islam ini yang terpenting adalah sesuai dengan tuntunan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam kaitan kebersihan kesucian dalam hadis ini uju pusti turob turab marrota, marrotan marrotun wahidatun jadi wajibnya mempergunakan tanah satu kali saja min al dari pembasuan yang awal sampai enam tadi as awalnya sampai akhir tadi itu menggunakan air boleh yang pertama dengan turab dengan debu atau tanah boleh juga ditempatkan diletakkan di bagian yang terakhir penggunaannya dengan debu tidak boleh dengan yang lain yang lain itu bisa satunya air-air sekian kali tadi kemudian biar sempurna teman-teman sabun atau tisu atau kain dilapi untuk pembersihan sebagai pengganti daripada tanah nah, ini tidak demikian kita mengikuti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam jadi Wah ini kan nanti kalau terakhir jangan tanah tambah kotor belum dicoba coba dulu ini tujuannya adalah untuk apa menghilangkan najis untuk menghilangkan nasi dan ternyata sama sekalian uh, di dalam liurnya apa ini liurnya anjing itu ternyata setelah diteliti itu terdapat mikroba dan penyakit-penyakit yang oleh para ahli kedokteran itu untuk menghilangkan penyakit atau mikroba itu tidak bisa hilang begitu saja dengan pencucian sabun atau alat-alat pembersih dan pembunuh kuman tidak bisa ternyata ternyata hanya bisa di apa hilangkan dengan debu nanti subhanallah subhanallah lah ini adalah mukjizat ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah saw kalau dengan tanah kan kotor lo tidak ada masalah yang penting yang terpenting itu adalah Suci tadi Kita mengikuti apa yang diajarkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Kemudian berikutnya Kita juga dapati penjelasan Di dalam hadis ini Berkaitan dengan masalah anjing Ada anjing yang Kita itu Ya berusaha untuk berhati-hati Jangan sampai kita ini Terlibat Terkena sesuatu dari bagian-bagian daripada anjing termasuk jilatannya kalau tadi dijilat pada bejana bejana itu ya bisa wajan atau mangkok atau piring atau apa begitu wadah tempat makanan atau tempat minuman wadah Nah kalau kita memelihara anjing bagaimana kan begitu karena juga diterangkan nanti di hati-hati hadis, -hadis ke depan kita akan dapati anjing itu ada yang digunakan untuk berburu. Nah, makanya para sebagian ulama itu juga menerangkan innal kalba al-ma'dun. Ada anjing yang diizinkan, diperbolehkan untuk dipelihara. Yaitu anjing yang digunakan niswaid untuk berburu. Tapi ya tempatnya jangan ditaruh di depan rumah. Karena nanti kalau kita Sesama muslim mendatangi silaturahim Assalamualaikum Guk, guk, guk Jawabannya guk, guk, guk nanti <laughs> Ya tempatnya Harus dipisah Jadi kalau anjingnya itu memang Digunakan untuk berburu khusus Anjing spesial nah, Tempatnya jangan bercampur Dipisahkan Juga anjing yang digunakan Untuk menjaga kebun sawah tanaman-tanaman di tegal atau di hutan-hutan nah itu mustasnan minhadhal umum jadi ada pengecualian secara secara umum tetapi kalau anjing-anjing itu kita pelihara dalam rangka untuk satu hiburan anjing itu kita pelihara dalam rangka untuk yang kedua adalah untuk kesen kesenangan hiburan kesenangan atau iseng isengan ngentekno duit misalnya timbangannya beli anjing saja 10 juta kok anjing harganya anjing 10 juta ini karena bukan anjing biasa ini anjing luar biasa untuk senang-senang ditaruh apa ini, di meja tempat kita bekerja manut nurut menyenangkan dari segi fisiknya ini nah itu yang tidak diperbolehkan menurut syariat syariat ini menurut dinul Islam tetapi kalau ada pengecualian karena sebab-sebab tertentu nah, kita diperbolehkan sebagaimana yang diterangkan sebelumnya nah jadi jamaah sekalian kita di dalam menjalankan al Islam ini semua perkara yang diberitakan semua perkara yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya kewajiban kita yang paling pokok adalah menerimanya mendengarnya kemudian mengamalkannya dan itulah yang menyebabkan belas kasih dari Allah datang kepada kita isma'u wa'ati'u la'allakum turhamun Mudah-mudahan satu hati sini menjadi motivasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa qulu qali wa astagfirullah li wa alamin.